Kau duwe ide, gawe embung. pertama ini kok air kok ageng sangat jam kok kirangan, ditulis demi kepentingan masyarakat. Okay. <laughs> dilanjutkan dengan peresmian embung Subari dari uh, Gubernur Jawa Tengah dengan prosesi pembungkulan didampingi oleh sekretaris daerah Kabupaten Kendal. itu airnya dari sana jadi mata air, air, itu itu, Pak. Mata air. Oh. yang merah dipang, ya. Banyak sumber jadi Oh, Ini yang iya. larat, ya? Iya, ini yang dari konstruksi kuat mempraktekkan. Betonya lemu pak. Ya, ya, 3, <tihan> <tihan> Jadi, oh. Yang penting. Jadi. <tihan> Jadi. Ini. Tiap hari ya, tak pantun. <tihan> Hati bapari. Perkakuan <tihan> yang Di Biasa <belakang. tihan> <tihan> <tihan> <tihan> Saya kebetulan uh, mantan kepala pekot. Jadi agak dekat. Enggak usah tak kawal terus. Jadi mantan uh, sudah kesini, Kalau sampai jadi buat tim. Jalan masuknya sana juga ya, sudah. Ya. Karena, Karena kondisi jalannya, jalan -jalan jalannya apa, apa? Dimuati tonase besar enggak, Pak? Kalau kami nanti ada, ada lagi Pak jalan masuknya biar nanti bisa untuk destinasi wisata. Taahir manirohim mudah-mudahan manfaat. Amin. Terima kasih atas ulasannya. Jadi sekarang sudah bisa digunakan ya. Sampun, Pak. sudah Tiga, Tonton -tonton. Nen, saya jalan Pak oh, Rusak. Oh, jalan, jalan, sudah disiapkan anu salurannya. salurannya salurannya ini ini lagi tapi bon. uh, nah, permasalahan kan setelah ini begitu jadi baru muncul permasalahan Karena uh, ee ini nyertifikasi ada nomor sertifikasi slotnya ke sana itu perbaikan kan kan dari siapa nggih kalau sana nyame sini ke sampai ke calonnya ke... dibagi Yang di sana sudah ada saluran lama y Pak. Jadi enggak rawan kalau permasalahan-permasalahan setelah ada itu yang ke ya. <laughs> saluran air hujan, jadi kalau tidak dibuatkan saluran dari atas sana, itu, kalau hujan tanahnya itu untuk pertanian rusak pak, rusak ketibaan ini dari sini, itu rusak seperti itu karena kalau hujan debit airnya dari atas itu besar. Harusnya itu dibuat sensor datang saluran dari sana ke nah, sini, jadi larinya itu ke sungai <takes> yang besar. Dih, harus dimasukkan ke sungai yang besar. Kalau tidak mengancam um, lahan pertanian yang bawah itu rusak. Termasuk tanahnya Pak Dari juga. Terus dia, itu Pak. 64 tahun kepisan Pak Salaman sopan. Sehat Pak Beri Beri Beri laporan ini Sehat Mesin BABRI, BABRI, itu apa Saluran Yang kedua jalan Jalan Jalan Ini kan Awalnya belum ada jalannya, kita membuat jalan baru. Ya, Alhamdulillah warga juga sudah suka rela memberikan tanahnya untuk dibuatkan jalan, tinggal untuk perkerasan jalannya. Oke. Jadi ini kira-kira mulai bisa dimanfaatkan, kapan? Kalau ini sudah dimanfaatkan. Langsung bisa? Sudah. Sejujurnya kecil sudah dimanfaatkan. Untuk, untuk pertanian. Pun. Mulai. Jadi kedalaman berapa ini? Ini ,5 Kedalaman 5 dari anu 5 meter, Pak. Cuma ini pel Oh, ini ya. Skalanya ada 5 meter Cuma ini, ini sekarang posisi di bottom. Di ya papa wes kita kita aman <Sanyebabano> Jadi ini kalau keluar di sini mulai pemanfaatnya jarungannya ini. ini? Ini pun tekan gue Kampung bikin Greenhouse yang telah lalu. Greenhouse kuih? Oh, baru di situ. Terus adanya, ini kan berada 30 litar, apapunnya dengan Tadaujan, hujan, ini, nanti ini sudah lebih besar. Dan hujan kan masih bisa memanfaatkan ini enggak, Cik? Alhamdulillah, pendungan yang dulu diharapkan, dan pendungan lambung yang dulu diharapkan, sekarang sudah selesai. Dengan yang dulu kita harapkan namanya Bung Subari. Jadi Pak Bari sudah menunaikan tugas yang luar biasa, e, memberikan panahnya. Itu kepada masyarakat sekarang tidak jadi tinggal e, tentu membereskan dari saluran airnya, ya, dan karsier, terus kemudian perbaikan jalannya. Dan tentu saja kita harapkan nanti juga masyarakat menjaga area-area yang apa namanya tingkat kemiringannya tinggi agar pohon-pohon besarnya ya, jangan ditebang ya, sehingga kalau itu nanti pohonnya di atas itu terkonservasi dengan baik sumber mata airnya juga akan terjaga karena sumber mata air yang di dari atas yang apa namanya dijadikan sumber utama ya untuk bisa mengisi hutan um, yang ada di sini dan kira-kira Berapa hektar? Tiga an ya? 35, sekitar 35 hektar ini kontrastornya. Jadi, sekitar 35 hektar nanti akan bisa terairi. Ya, kalau masih musim hujan, mungkin tadah hujannya masih bisa digunakan. Tapi nanti kalau kemarau, tentu umbung uh, ini makin punya manfaat. Lah. Saya semangat bisa melihat semua uh, saling mendukung gotong royong. Dengan luar biasa. Kalau target atau lawanan umbung dijadikan tadi, Ya, tentu kita masih kejar terus. Ini ada ya, Pak Eko, ada Pak Jokowi, ada Pak Pak ada 5 Pak Jokowi, ada 5, 4 perbaikan Tapi untuk yang hanya Jokowi, ada Pak Jokowi, juga ada Pak Pak Pak